Ya tadi tahun 2002 Jadi korban itu yang jalan kaki kebanyakan ya. <SILENCIO> assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam ngeblur buat semua sahabat nabrak misteri di iya. dimanapun anda berada di kesempatan ini tim nabrak misteri akan mengungkap misteri ruangan rel kereta api di babi Bandung yang banyak menyimpan seribu satu kisah misteri selesai pada tahun 2000-an seperti sudah menyaksikan trans KB trans diantaranya antara memasang penanti dan tekanan kaki hampir dimilas kereta api dan mitos konon kata warga setempat, di disini Sahabat, eh, sekarang kita eh, mediumisasi ya. Sekarang Ki Braja di belakang lagi mencoba menarik eh, sosok yang ada di sini. Assalamualaikum, Kamturan. Ngomong, emang punya itu tuh, kalau tadi, oh, ini dia di pencit, oh, di iya, oh, puragan, gitu. uh -uh, di luhur gitu. Heeh, kalo kalo kalian, karungan di puragan ya, kawan usaha usaha dan sebarang udah. Pemegat atau pemegat oh. dibunuh, hanya dipijen di dia Meren, eh, uh. eh, baju eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, yang mau mau kenal oh duaan, oh di dua nah, dinya tuh duaan, keluhan, kan di dinya tuh benang merah, oh, oh, oh, oh dipaksa oh. kita ubah baturan di dinya kene kasinung oh jadi ha ha ha ha di pun babaturan da gitu gimana hmm. hmm. hmm. emang di daerah mana gimana itu oh. hmm. hey. 87 BC872 Nomor nomor 5 maaf delapan. itu tuh. maksudnya naon itu maksudnya Nomornya itu naon. 2000 dua ribu dua puluh delapan, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Juri nanti bisa 8 7 2 eh qualify handphone heeh oh, <tuk> oh, oh. Nah, nah, nah, enak ulangnya nah, sok kan ganggu tara kalau tara eh, ulahnya. Itu banyak, hmm. oh, so kan ganggu mah kurang diureuh oh ada ngadenge gitu cak paling paleung urang dioge oh hamil merintas di perposa gitu oke cuci ayah-ayah iya sesari sapa tuh ulil kuna bahasa namanya <tuh> itu jadi nah, Dulu juga... dulunya ini korban pembunuhan ya. Dia bersama dua temannya, dulu lagi mabok minum dan dua temannya itu mengajak uh, dia ini untuk uh, apa ya maling atau mencuri ya tapi dia nggak mau kemudian dibunuhlah sama, -sama dua temannya tersebut ditoroh dan dilemparkan di sini, ya. Uang di sini. Hahaha, sah itu sah, -salah. saya. Nah, sarang saya apa kabar Oh, sama siapa ini? Baik, alhamdulillah. Saya cinta. Cinta? Yeah. Oh, iya. yang yang di sini dulu dibuang di sini. Hey, dari sana. Iya. Yeah. Hmm, bukan bukan yang di sini. Iya. Yeah. Oh. Tapi saya di sana. Oh, tapi hey. di sana, gitu? yeah. hmm, Katanya suka mengganggu orang yang lewat oh, sini. Enggak, saya emang enggak. Ah, oh, bohong. Iya, bukan. Saya bukan saya. Oh, terus siapa? Itu yang sana. Oh, yang di sini. Oh, kamu Ii. mah enggak, enggak, enggak suka mengganggu gitu enggak? Enggak, saya. Oh, iya, jangan ya. Mengapa ngapain di sini? Ah mau tahu aja yang ada di sini. Katanya di sini banyak penghuninya, bener kan? Oh, iya, sini banyak sekali. Katanya ada, ada hantu yang enggak He... bisa mendengar. Benar itu? Abah? Oh, abah? Abah, itu... sekarang ada di sini ada ada kan mau mana? Cana. oh di di pas itu? Bila, gak mau. nggak mau ya? kenapa nggak mau? Gini, dia diam gini saja tapi kalau misalkan dia ha? sudah dekat sama manusia si gini udah? oh itu cuman pindah, pindah. masuk pindah. ke dalam Raga manusia itu gitu? enggak cuman gini. Tindah, terus dia tindah gitu Cuma gini, ya ah, ah, sudah Orangnya itu langsung nah. ke tengah gitu ya, Diam atau di sini diam-diam Langsung ke tabrak gitu oh, Jadi gitu. Si, si manusianya itu enggak sadar gitu ya, enggak bisa mendengar Iya Oh itu ya Sari. Cukup jahil juga itu ya Enggak Ya kan tadi bilangnya kalau diginiin, terus orang itu enggak sadar nggak sengaja, bukan tim siapa? Oh jadi siapanya? Oh ini ya, udah lihat. Masih oh. oh. oh, siapanya nggak sengaja? Iya, oh. tapi dia oh, oh, sakti Oh kena orang itu langsung nggak sadar masuk ke tengah gitu. Ah, oh. oh. balik ada lima. Yang udah jadi korban gitu. Hmm. Hmm apa saja itu? dari sana ada oh. yang lagi dia jalan jalan, ah. jalan juga yang jalan kaki ah. yang banyak ah. di sini, Oh yang jadi korban itu yang jalan kaki kebanyakan ya? ya? Ada. Nah. ada tapi kendaraan Tukang ada juga Tukang pulung juga bagi sana ada Tukang pulung pulungnya ya. <tuk> Iya jadi gini. kayaknya lagi mikirin hutang itu ada gitu nah, namanya eh. orang eh gitu usaha, eh kan? ini eh tiba -tiba, ketemu dengan dia ya, katanya ya, nah, gitu. dia langsung kepalanya buntung oh yang telindes uh, kereta ya terus dulu katanya ada mobil ya sebuah mobil tahu nggak? ada heeh uh -uh. aku oh kamu ya. berapa orang dulu dalam mobil empat empat orang sama mertua. Oh, mertua terus suami. Mertua sama enggak cuma dua sama oh. suami. enggak meninggal mertua mah. bukan enggak ikut. Empatannya oh, berempat. Ke sininya berempat sama oh. mertua pulang lagi. Oh, cuma nganterin doang. Aku keluarnya. Sudah tuh ya, pulang sekarang ya. Halo. Halo, ya. Tapi jangan jangan mengganggu orang yang lewat ya. Udah pulang sekarang ya. Oh, Hah, itu, itu. Oke, sahabat, itulah ya tadi ada dua, apa beberapa sosok yang bisa kita tarik. Dan kesimpulannya memang eh, si yang masyarakat di sini tahu ya atau mitos yang eh, beredar di masyarakat sini memang ada ya hantu yang tidak bisa mendengar dan melihat sedih hmm. dan sebenarnya itu nggak nggak nggak jahil ya, cuman emang nggak enggak disengaja ya pas berpapasan mungkin eh, si abah tua itu kena Badan si langsung si uh, orang itu merasa sadar dan melintas ke tengah ya, Jadi untuk malam ini uh, cukup sekian. Dan yang terpenting ya buat uh, masyarakat di sini atau yang sering lewat ke sini yang kebanyakan pejalan kaki ya, untuk selalu ingat sama uh, Allah ya, atau sama Tuhan yang Maha Kuasa harus selalu istighfar sadar ya karena itu kunci uh, keselamatan kita dari hal-hal yang uh, di luar uh, kewajarannya ya, Untuk itu, ya. terima kasih buat sahabat semua yang sudah konten kami ya, ya. insya Allah kita ketemu ya, lagi di acara kita berikutnya Mas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.